halo whatsapp guys kembali lagi dengan saya juga neng ngomong whatsapp guys whatsapp guys kembali lagi di ya. channel musik Abadi ini jangan lupa kalau Instagramnya di bawah kalau bawah oke okay. si namanya oke okay. okay. kita mulai ya pada oh ya pas, apa sih ini, ini Yeah. winner so kosain aja <susurra>